Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menyambungkan hotspot dari HP ke komputer, baik menggunakan kabel USB atau dengan menggunakan WiFi, wireless ya. Jadi uh, jika kita menggunakan ya kita setting di hotspotnya cara nyetingnya seperti ini hotspot portable kita masuk ke setting ya setting di HP masing-masing ketika aja setting atau cari setelan setelan kemudian di sini ada tulisannya hotspot portable Nah kita klik di sini kita bisa kalau mau menggunakan WiFi kita menggunakan hotspot portable ini diaktifkan Nah, nanti di komputer kita akan muncul seperti ini. Ini saya menggunakan HP Poco X3 Navy Nah, di sini langsung connect dengan eh, apa namanya. Di sini kita bisa setting, cara setting passwordnya di sini ya, sandinya ya. Jadi saya sandinya menggunakan ini. Eh, jadi kita bisa setting sandinya sendiri. Yang kedua eh, kita matikan dulu ya, kita matikan dulu di sini, di sini juga hilang ya. Eh, kita akan menggunakan USB. Saya contohkan saya menggunakan USB. Kalau menggunakan USB, teman-teman bisa lihat di bawahnya itu ada namanya penambatan USB. Dia masih gak aktif ya. Karena kenapa eh, kita belum belum eh, menyolokkan at USB-nya atau menghubungkan kabel USB-nya ini saya akan hubungkan saya colokkan kabel USB-nya ke komputer kemudian saya colokan. nah di sini saya sudah menggunakan kabel USB saya langsung saja ke penambatan USB saya aktifkan nah maka di sini di komputer saya akan muncul seperti ini do you want to allow your PC to be discoverable by other PC device or on the on this network. Nah, di sini kita yes aja saja, bisa yes aja saja. Nah, nanti kita sini sudah menggunakan menggunakan device kita menggunakan USB ya. Jadi menggunakan hotspot kita. Kita matikan dulu yang ini. Kita matikan dulu. Coba kita cek IP-nya. Cara cek IP di komputer kita yaitu CMD. ketik cmd itu ketik ipconfig nah ini wireless kita ya kita karena menggunakan wireless jadi kosong kita menggunakan ethernet nah ethernetnya USB nya yaitu kita menggunakan yang ini 42128 ya ini virtual box, yang ini ethernet adapter ethernet 2 jadi menggunakan hp kita 192.168.42.128 mungkin itu saja tutorial e, cara mengkoneksikan hotspot dari handphone kita atau dari android kita Oke okay, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh